Mungkin ada beberapa teman-teman yang lagi kebingungan bagaimana sih cara untuk mengisi ataupun memverifikasi identitas di akun Google AdSense kita. Atau masih banyak tutorial di YouTube yang teman-teman sudah cari dan menontonnya namun belum mengerti. Oke, di sini saya akan jelaskan atau membahasnya cara melakukan verifikasi identitas kita di akun Google AdSense pada tahun 2023 ini ya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 Nah ini pada tanggal 28 Februari ya tahun 2023 Tepatnya pada hari Rabu 2 minggu yang lalu ya teman-teman Tapi di sini saya belum mengisinya karena saya agak sibuk dengan pekerjaan Jadi saya baru mengisi atau membuat tutorialnya ini teman-teman Semoga tutorial kali ini dapat membantu buat kalian semua Khususnya yang lagi kebingungan nih sebenarnya cara yang mana yang benar gitu tuh Oke teman-teman bisa lihat di sini saya sudah dapat email dari Google Adsense untuk memverifikasi identitas saya ya di akun Adsense verifikasi identitas Anda di akun Adsense Anda harus memverifikasi identitas Anda dalam waktu 45 hari agar dapat terus memonetisasi dan menerima pembayaran untuk akun Google Adsense-nya. Di sini juga kita dikasih tahu ya untuk melakukan bagaimana cara melakukan verifikasi ya teman-teman. Nah sekarang khususnya pada tahun 2023 ini sudah ada updatean lagi nih ya teman-teman untuk cara mengisi identitas pada akun Google Adsense kita. Ini ada dua opsi ya yang dapat kalian lakukan maksud dari dua opsi ini adalah ada cara lama dan ada cara terbarunya yang lebih simpel gitu biasanya kalau kita ingin melakukan verifikasi identitas Google Adsense itu hanya dengan cara lama aja ya atau cara satu nah sekarang ini sudah ada cara yang terbarunya ya Oke yang pertama atau cara satu gunakan proses verifikasi identitas dan verifikasi alamat yang ada dengan mengunjungi AdSense Nah pada opsi ini nomor pengenal bin akan dikirim melalui pos ke alamat fisik Anda Biasanya dalam waktu 2-4 mingguan ya Nah jadi pada opsi ini tuh berarti masih menggunakan proses cara yang lama ya teman-teman Nah pada opsi 2 atau cara yang terbaru ini yaitu dengan menggunakan proses online yang lebih cepat AdSense sedang melakukan uji coba dengan penyedia verifikasi agar penayang dapat lebih mudah menyelesaikan verifikasi dan memperkuat pertahanan terhadap penipuan Nah jadi Google Adsense ini melakukan uji coba ya teman-teman supaya lebih memudahkan kita untuk memverifikasi Jadi tidak harus menunggu eh, 2-4 mingguan atau bahkan berbulan-bulan gitu teman-teman Dan untuk memverifikasinya ini kita hanya memerlukan waktu kurang lebih 10 menitan saja Nah kalian bisa bayangkan ya dari cara yang pertama, dari 2 sampai 4 mingguan, dengan cara yang kedua ini atau terbarunya, kita hanya membutuhkan waktu 10 menitan saja. Jadi tinggal kalian mau memilih cara pertama, yang cara lama atau yang kedua ini, cara terbarunya ya teman-teman. Nah bagaimana caranya? Di sini kita akan diminta untuk memberikan foto tanda pengenal eh, berfoto yang dikeluarkan pemerintah dan masih berlaku kemudian melakukan pengetahuan wajah. Jadi di sini kita akan men-scan foto KTP kita atau misalkan kalau kalian punya SIM atau pasport dan sebagainya, teman-teman tinggal lakukan saja ya. Di sini ada beberapa jenis dokumen didukung yang meliputi atau dapat berbeda di setiap negaranya. Seperti halnya ada pasport, kemudian SIM, KTP, kemudian ada izin tinggal ya kemudian ada juga tips untuk mengirim dokumen agar diterima ya teman-teman sebelum melakukan verifikasinya nah yang pertama ini nama profil pembayaran anda harus sama dengan nama di tanda pengenal anda jadi ketika kita memasukkan nama di profil pembayaran kita itu harus sama persis dengan nama di KTP kita ya jadi kalau misalkan anda yang bertanya Bang, channel saya, nama pada profil pembayarannya, nama kakak kita misalnya Nah, jadi apakah harus menggunakan nama yang sama? Dan jawabannya tentu harus sama persis ya Sesuai dokumen tanda pengenal yang kalian cantumkan gitu Kalau menggunakan nama kakaknya, berarti harus diisi sesuai nama KTP dan nama kakaknya gitu Dan seterusnya Oke, paham ya? Nah, kemudian ambil foto dokumen secara keseluruhan Foto dokumen harus terbaca dan tidak kabur jadi ketika nanti kalian menyiapkan dokumen KTP-nya itu harus benar-benar terbaca jelas atau terang. Gitu. Kalian pastikan tidak ada refleksi dan patulan cahaya pada foto. Pastikan juga fotonya jelas dan lengkap, dokumen yang tidak lengkap itu ataupun tertutupi atau foto yang gelap atau kurang itu nantinya tidak akan diterima. Di sini teman-teman harus menyesuaikan dari tips-tips tersebut untuk mengirim dokumen ini agar supaya nantinya e, ketika teman-teman mengirimkan dokumen foto KTP ataupun menycan foto KTP itu e, kemungkinan besarnya dapat diterima ya. Nah, kemudian di sini pada YouTube Studio kita juga sudah ada pemberitahuan penting ya, teman-teman. Harap login ke akun senanda untuk memverifikasi identitas. Langkah ini diperlukan untuk menerima pembayaran mendatang dan terus melakukan monetisasi. Lalu di bagian Google Adsense kita ada juga ya pemberitaan penting. Ketika nanti teman-teman sudah login ke akun AdSense-nya, di sini juga ada pemberitahuan pembayaran Anda saat ini ditangguhkan. Tindakan yang diperlukan untuk mencairkan pembayaran tersebut. Nah kalau misalkan kita cek di pemeriksaan verifikasi. Di sini kita akan disuruh ya teman-teman untuk memverifikasi identitas kita agar akun kita itu siap untuk menerima pembayaran. Nah, di sini kalian bisa lihat pembayaran Anda e, ditangguhkan untuk terus memonetisasi dan menerima pembayaran, lakukan verifikasi identitas Anda dengan partner kami dan seterusnya. Nah ketika teman-teman sudah mendapat email seperti tadi ya Jadi kalian harus cepat-cepat memverifikasinya sebelum dari tanggal yang telah ditentukan Nah untuk tampilan akun adsense saya seperti ini ya Biasanya itu pada halaman ini terdapat dua opsi pilihan ya teman-teman Ada ambil tindakan dan kembali ke proses lama seperti ini Nah ini banyak banget ya pertanyaan atau mungkin banyak teman-teman yang bingung apa sih maksud dari kedua ini? Nah, dari ambil tindakan dan kembali ke proses lama tadi. Sebelumnya, saya sudah jelaskan ya, bahwa sekarang ini kita untuk memverifikasi identitas ada dua cara ya, atau dua langkah: mau menggunakan cara yang lama atau menggunakan cara yang terbarunya. Kalau misalkan kita ingin menggunakan cara yang lama, kita di sini pilih kembali ke proses lama. Kalau misalkan kita ingin menggunakan proses cara yang baru, nah teman-teman tinggal pilih aja "ambil tindakan" di sini. Nah sebenarnya itu sama aja ya, hanya bedanya kalau misalkan kalian itu mempunyai akun channel pribadi, nah saya sarankan kalian itu menggunakan opsi "ambil tindakan". Kalau misalkan kalian e, memverifikasi identitas orang lain atau channel orang lain, ataupun bukan milik pribadi ya, nah itu... Kalian pilih aja pada pilihan kembali ke proses lama Karena kenapa? Jadi misal kalau pilih yang ambil tindakan ini Itu nantinya kita harus menyediakan foto KTP Dan menyertakan foto wajah kita ya secara langsung Jadi kalau misalkan kita memverifikasi akun orang lain Misal ada akun saudara kita ataupun teman kita Itu kita tidak bisa menggunakan untuk tindakan Karena kita harus memverifikasi foto KTP nya dan juga memverifikasi wajahnya secara langsung gitu nah jika kita pilih yang kembali ke proses lama itu kita akan disuruh masukkan KTP dari arah depan dan arah belakang aja ya teman-teman namun yang menjadi masalahnya di sini di akun saya ataupun halaman ini cuman ada satu opsi saja ya yaitu ambil tindakan oke kita baca bismillah dulu ya semoga cara ini bisa berhasil teman-teman dan tidak error ataupun gagal ya karena pas saya cari-cari di internet dan youtube itu eh, di sini kebanyakan ada dua opsi pilihan namun pada akun saya ini hanya satu saja oke bismillahirrahmanirrahim sini langsung saja saya pilih ambil tindakan nah masih proses kita tunggu saja ya Kemudian kita akan diarahkan pada info pembayaran, berikan beberapa informasi tentang diri Anda untuk melanjutkannya. Kita pilih saja verifikasikan sekarang. Dan selanjutnya kita pilih untuk jenis dokumen yang didukung seperti driver license atau SIM ya. Lalu kemudian ada password, kemudian ada national identity card ataupun KTP. Dan kemudian ada apa ini bahasa Inggris ya yang pada intinya eh, ini tuh namanya izin tinggal Oke saya akan memilih yang ini ya jenis KTP dan kemudian kita klik start verification selanjutnya kita disuruh mengisi di sini ya pada kolom legal name kita isikan dengan nama yang dicantumkan di pembayaran atau sesuai daripada KTP nya Nah semisal menggunakan KTP kakaknya ataupun saudara kita tinggal kalian sesuaikan aja ya teman-teman Kemudian di sini kita pilih untuk jenis dokumennya atau ID atau ID pengenalnya ya. Nah, di sini saya pilih national identity card ataupun KTP. Lalu kita upload untuk file foto KTP-nya. Front of ID. Ini maksudnya kita upload file KTP dari tampak depan ya, teman-teman. Kita pilih di sini upload dan kita masukkan foto KTP-nya. Dan kita upload juga back of ID atau file foto KTP dari tampak belakang, ya teman-teman. Nah, usahakan pada saat kalian memfoto ataupun scan KTP-nya, itu hasilnya terang dan jelas, ya teman-teman. Jangan sampai ada refleksi, pantulan cahaya, ataupun gelap, bahkan buram, agar proses ini tidak mengalami gagal atau ditolak, ya. Jika sudah, kita pilih di sini next, ataupun lanjutkan. Oke, berhasil ya. Kemudian, selanjutnya kita isi di sini untuk alamat tempat tinggalnya. Lalu, ini ada juga opsi tambahan untuk alamatnya. Boleh kalian isi atau opsional saja ya? Di sini, saya simpan saja, tidak saya isikan. Dan ada juga city atau kota, kalian isi saja sesuaikan di mana tempat kalian saat ini tinggal. Lalu, kemudian ada provinsi dan ada kode pos, kalian isikan saja ya, sesuaikan aja. Jika sudah maka selanjutnya kita pilih di sini submit. Oke, sedang berproses ya, teman-teman. Kita tunggu saja sampai selesai. Lalu kemudian ada pemberitahuan di sini bahwa proses dari verifikasi yang telah kita lakukan tadi sudah selesai dan sedang ditinjau ya, teman-teman. Di sini kita pilih saja go it untuk memastikannya. Biasanya ini tidak memerlukan waktu lama ya. Hanya sebentar saja, nah coba kita cek pada email yang masuk, apakah sudah ada pemberitahuannya ataupun belum. Oke nih ya, sekarang coba kita buka emailnya. Ini tuh email dari Google Payment ya, ataupun Google AdSense. Jadi di sini ada pemberitahuan bahwa proses verifikasi identitas yang kita lakukan tadi itu sudah berhasil. Verifikasi identitas berhasil. Identitas Anda telah diverifikasi. Harap login ke akun Google AdSense dan siapkan metode pembayaran utama jika Anda belum melakukannya. Oke, kita cek ya pada AdSense-nya apakah sudah benar-benar berhasil ataupun belum. Kita pilih di sini. Kemudian pemeriksaan verifikasi. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ya, teman-teman, sudah ada bacaan selesai ya dan ini tuh berwarna hijau. Nah, itu artinya bahwa saya sudah memverifikasi identitas di akun Google AdSense dan itu sudah berhasil ya, teman-teman. Mantap banget ya, Joy. Dan buat kalian, jika dirasa ada sesuatu kebingungan saat proses pengajuan AdSense terbaru 2023 ini, kalian boleh banget komen di kolom komentar di bawah.